Oke okay guys, balik lagi bareng gua dan Mulana, di Arknek ya. Di video kali ini kita lanjut gacha lagi dan ini menebahannya bangetnya ya kan. Ini gua ada dapat something dari seseorang dan seseorang itu tidak mau menyebutkan namanya ya. Gua sangat berterima kasih banyak kepada orang tersebut ya. Gua enggak tahu harus ngomong apaan itu gua sangat berterima kasih banyak lah intinya ya gua cuman seorang anak kuliahan ya anak kuliahan dan memutuskan untuk nge karena hobi juga ya bukan untuk apa-apa ya cuman karena hobi juga gua hobi gambar hobi ngedit ya hobi hobi ngedit ngedit video juga itu ya ya gua <laughs> Baik sekali, kalian. Terima kasih, lah ya. Terima kasih banyak, lah. Itulah dari pesan-pesan dari gua aja. Gua berterima kasih banyak, ya. Gua ber akan berusaha sebaik mungkin untuk kedepannya. Untuk channel ini, ya, gua akan sebaik mungkin, lah. Ya. Gua akan berusaha sebaik mungkin. gua tidak akan meia-nyiakan ini ya. Terima kasih atas hadiahnya ya. Terima kasih atas hadiahnya. Oke semoga saja kita dapat. Bismillah. Oke semoga saja dapat. Please surti please. Ya. Okay, apa ini? Please. Cuk, langsung pucuk Ya Allah. Ya Allah. Ini beneran cuy. Bismillah, semoga benar Nih, sorti cuk, please. Sorti, sorti. Oh, iya, nih, nih, gua ada es krim nih. Es es krim, es batu. Gua pakai es batu, cuk. Es batu, es batu. Kita pakai es batu saja. Bentar. ini basak, basak. Please, please, please, kamu please. 失った。だから Wadah pegagal itu garam, dong, Pak. Dong, Pak. Aneh, aneh, aneh. semua ini. please, please, up please. Anta Akhirnya, Terima kasih, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih atas hadiahnya ya. Ya ampun, oh. akhirnya finally, finally. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya orang tersebut pasti bahagia, pasti senang. Terima kasih, terima kasih. Gua sangat berterima kasih banyak ya terhadap orang tersebut ya. Terima kasih banyak atas pemberiannya ya. Ini baru satu kali pull ya, eh sepuluh kali pull. Jadi uh, tiket hit han itu akan gua gunakan sebaik mungkin itu di banner selanjutnya. Mungkin benar murrok mungkin Ya yeah. oke okay. Ya Allah terima kasih banyak ya Allah Alhamdulillah akhirnya Akhirnya cuy Akhirnya cuy Ini cuman satu kan ya dong cuman satu doang kan soalnya gua sudah anu tuh red off berapa kali ya ya red off dua kali ya red off 2 kali akhirnya coy akhirnya finally eh, red off semua nih red of... 通信機越しじゃなく ID え Nih, mau gua closing dulu Akhirnya coy, akhirnya Terima kasih banyak ya uh, Finally, finally Gua sangat berterima kasih ini coy I mm -hmm.